Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya Kita awali pelajaran matematika dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran untuk membagi pecahan, kita akan menggunakan konsep perkalian pada pecahan juga, anak-anak. Oke, kita simak contoh-contoh berikut ya. Contoh yang pertama, anak-anak, kita akan membagi pecahan biasa. Ustazah punya contoh pecahan, 3 per 4 dibagi 1 per 5. Langkah pertama yang kita lakukan anak-anak adalah membagi pecahan tersebut dengan cara mengubah pecahan yang kedua menjadi kebalikannya. Jadi kalau semula 3/4 dibagi 1/5, kita ubah menjadi 3/4 Kemudian tanda di baginya berubah menjadi kali 5/1. Per Perhatikan pecahan yang belakang semula 1/5, kita balik menjadi 5/1. Selanjutnya kita kalikan dua pecahan tersebut. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 3 dikali 5 4 dikali 1 hasilnya adalah 15/4 atau kita sederhanakan menjadi 3 3/4 Bagaimana anak-anak? Apakah mudah? Kita coba satu contoh lagi ya. 5/7 dibagi 3/8 maka 3/8 kita balik ya menjadi 5/7 dikali 8/3. Per 3/8 per dibalik menjadi 8/3. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 8, 7 dikali 3. 5 dikali 8 hasilnya 40. 7 dikali 3 hasilnya 21. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 1, 19 per 21. Oke anak-anak, ini adalah contoh pembagian pecahan biasa. Kita akan membagi pecahan biasa dan pecahan campuran Contoh yang pertama 2 per 3 dibagi 2 1 per 10 Langkah pertama anak-anak Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa 21/10 itu kita ubah menjadi 21 per10 21 itu dari 10* kali 2 ditambah 1 apabila sudah menjadi pecahan biasa seperti ini kemudian kita balik pecahan yang belakang sehingga menjadi 2/3 dikali di 10/21. Selanjutnya kita kalikan 2 kali 10 3 kali 21. Jawaban akhirnya adalah 20/63. Oke, satu contoh lagi supaya lebih paham ya pembagian 1 1/5 dibagi 2/9 per Langkah pertama kita ubah pecahan campuran 11/5 menjadi pecahan biasa 11/5 diubah menjadi pecahan biasa adalah 6/5 6 itu dari 5 kali 1 ditambah 1. Setelah itu, pecahan yang belakang kita balik menjadi 9 per 2. Kemudian kita kalikan 6 dikali 9 dan 5 dikali 2. Jadi jawabannya adalah 54 per 10. 54 per 10 kita sederhanakan juga ya. Selanjutnya anak-anak kita belajar pembagian pecahan campuran Ada dua buah pecahan campuran Yang pertama contohnya 1 2 3 dibagi 2 1 per 10 Masing-masing pecahan campuran ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa 1, 2 per 3 diubah menjadi pecahan biasa adalah 5 per 3 5 itu dari 3 kali 1 ditambah 2 Kemudian, 2, 1 per 10 diubah menjadi pecahan biasa adalah 21 per 10 Selanjutnya, pecahan yang belakang kita balik 21 per 10 dibalik menjadi 10 per 21. Kemudian kita kalikan kedua pecahan tersebut. 5 kali 10 dan 3 kali 21. 5 kali 10 hasilnya 50. 3 kali 21 hasilnya 63. Jadi hasil bagi dua pecahan tersebut adalah 50/63. Oke anak-anak, itu tadi adalah contoh-contoh cara membagi pecahan. Bagaimana apakah sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, jangan lupa untuk berlatih soal-soal ya supaya anak-anak bisa lebih paham betul terhadap materi pembagian pecahan. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Terima kasih sudah menyimak pelajaran dengan baik Ustada Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh